LCD-nya terbagi menjadi 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah bagaimana cara memperbaikinya Ini sangat mudah Tonton terus video ini Sampai akhir disimak Jangan di skip Nah sebelum mulai ke tutorialnya Mendingan kita klik dulu Subscribe, like, komen Dan share di bawah video ini ya bosku Untuk mensupport terus channel youtube saya Nah jika sudah, yuk kita langsung saja ke tutorialnya. Cekidot. Yang pertama kita lakukan cabut dulu chargernya dengan ada tenaga listrik ke laptop atau netbook ini. Kemudian kedua cabut juga baterainya biar pas kita melepas LCD-nya tidak terjadi korslet. Nah kita buka dulu penutup baut yang ada di posisi ini. ini telah kita buka semua bautnya pada penutup frame LCD pada bagian LCD juga selanjutnya kita tarik LCD nya ke arah depan ke arah kita nah seperti ini kemudian kita lepas konektor LCD-nya. Nah, setelah kita lepas, jika kita mendapat layar laptop seperti ini kita lepas konektornya kemudian kita pasang lagi terkadang dia penyakit seperti ini karena sudah lama tidak dipakai atau jarang dipakai nah kita coba pasang kembali dan kita colok tergernya untuk mencoba nah ini telah normal dan sudah berhasil. Jadi demikianlah cara memperbaiki LCD laptop terbelah menjadi enam bagian. Cukup sekian tutorial video ini. Jangan lupa dipasang kembali seperti kita membukanya tadi. Oke. Okay. Cukup sekian dan terima kasih, Bosku. Mantap.